Halo sahabat hebat Tahukah sahabat Ada banyak hal di dunia ini Yang kebanyakan orang tidak tahu Masih banyak fakta unik Yang jarang diketahui banyak orang Tentu saja Di bumi ini Kita bisa melihat banyak hal aneh Menurut penelitian Kebanyakan orang yang berpergian Hanya dapat menjelajahi 5% dari setiap tempat Yang mereka kunjungi Artinya, masih banyak hal yang belum diketahui manusia Berikut 6 fakta yang jarang kita ketahui Pertama, mengapa orang memiliki rambut yang berbeda? Tahukah sahabat semua, kita seringkali melihat perbedaan pada rambut manusia Ada yang berambut keriting, ada yang lurus, ada yang coklat, dan ada yang hitam. Setiap orang memiliki gen berbeda yang diturunkan dari orang tuanya. Setiap gen dari orang tua membawa sifat dominan dan resesif. Dominan berarti gen lebih kuat dari resesif. Kemudian gen dengan sifat dominan ini dapat mengesampingkan sifat lain dan menciptakan varian genetik. Perbedaan genetik ini mempengaruhi perbedaan kepribadian dan penampilan manusia Oleh karena itu, terkadang kita mungkin terlihat berbeda dari orang tua kita Karena sifat genetik saling berinteraksi Fakta unik kedua, apakah berbahaya menelan permen karet? Mengunyah permen karet dikatakan berbahaya jika tidak sengaja tertelan ke dalam saluran pencernaan banyak mitos yang mengatakan bahwa permen karet tidak dapat dicerna oleh sistem percanaan padahal permen karet bisa dikeluarkan meski perut tidak bisa mencernanya polimer karet tahan terhadap asam lambung sehingga sulit dicerna bagian dari polimer karet Bergerak khusus besar dan diekspresikan, hal yang sama berlaku pula untuk biji-bijian seperti biji jeruk yang tidak sengaja tertelan. Sistem pencernaan kita yang kompleks mengeluarkan berbagai makanan yang tidak dapat dicerna hampir setiap hari. Fakta unik ketiga ternyata nih, hanya nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia makanan asli nyamuk adalah nektar dan zat manis zat ini biasanya didapat dari tumbuh-tumbuhan sehingga nyamuk juga memiliki makanan pokok namun nyamuk juga membutuhkan protein tambahan yang dibutuhkan untuk bertelur dari nyamuk betina kenyataannya nyamuk jantan tidak membutuhkan protein ekstra karena mereka tidak bertelur sehingga nyamuk betina sering menggigit manusia pada malam atau siang hari fakta unik yang keempat mengapa kura-kura berumur panjang mengapa penyudan kura-kura hidup lebih lama dari hewan lain bahkan ada kura-kura yang berusia 189 tahun dan telah dianugerahi Guinness Book of Records sebagai hewan darat tertua di dunia menurut Jordan Donini seorang profesor biologi dan ekologi penyu di South State University di Florida penyu dapat hidup antara 50 dan 100 tahun penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa DNA yang terkandung dalam penyu dan kura-kura lebih tahan terhadap kerusakan, sehingga mereka bisa hidup lebih lama dari hewan lain, bahkan manusia. Kura-kura juga memiliki kemampuan untuk membunuh sel-sel yang rusak, untuk melindungi diri dari efek jangka panjang dari kerusakan sel. Kemampuan ini disebut apoptosis, yang merupakan proses di mana beberapa organisme menghilangkan sel-sel yang rusak,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 Partikel-partikel inilah yang menimbulkan hamburan cahaya akibat pemantulan yang terjadi ketika sinar matahari mencapai bumi. Cahaya matahari terpancar melalui gelombang cahaya. Semakin panjang gelombang cahaya, maka semakin lama cahaya tersebut menghambur di atmosfer. Spektrum cahaya biru memiliki gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan spektrum cahaya warna merah atau merah muda.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 Ketika terbit dan tenggelamnya matahari Sangat menarik bukan? Fakta-fakta unik di atas Tunggu ya video fakta unik berikutnya